halo kawan-kawan balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal coba unlock loader dan masang TWR di realme 5 dan di dalam websitenya sendiri sebenarnya ada kesalahan ya kalau kamu bisa lihat ini websitenya jadi di situ nunggu sampai satu jam dan saya coba nunggu lebih dari satu jam ada nah, satu malam saya tinggalkan gak selesai-selesai reviewnya Hmm, setelah saya cari ternyata ada cara lainnya. Oke okay, ini apanya udah dibuka ya. Opsi pengembangan udah dibuka USB debung udah dibuka. Kalau kamu pengen tahu kayak cara buka USB debung, silakan tonton video cara menginstalkan aplikasi yang di atas sebelah kanannya. Jadi di sini udah ada in the deep testnya itu kamu jangan api, kamu klik aja yang atas yang query nya itu terus masuk langsung start in the deep dia nanti hp akan restart dan masuk ke mode fastboot nah sini lihat masih lock ya jadi selanjutnya kita buka PC oke okay, kemudian di minimal adb kita tulis kayak gini Facebook fastboot.unlake baru kita kembali ke hp lagi dan di sini ada perintah jika kamu punya unlock lock di aja yang Nih, di bawah yang diklik ini saya pakai volume yang kita milih. dan power untuk oke okay. oke kemudian HP akan restart dan dia bakal wiping semua data kita kembali hilang ya. oke kita cepetkan aja video ini Oke, okay, mari kita cek motherboardnya dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk OM-nya udah nggak bisa dimatikan lagi dan udah tertutup. Nah, sekarang kita akan mencoba masang FRP-nya. Untuk memasang FRP, kita perlu masuk Facebook lagi dengan cara tekan volume bawah dan power saat HP ya. dan disini device sudah status unlock. Kemudian kita akan menuju komputer untuk masangnya. Langkah selanjutnya, kita ambil file. Recovery-nya, kemudian kita pindahkan ke folder minimal ADB-nya. Take a seat. You cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me. You cannot manage. to what want, ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Kemudian di minimal budgetnya kita punya sekitar sekarang kita kembali ke HP-nya lagi. Kita arahkan dengan tombol power ke recovery mode, tombol power, tombol volume maksudnya. Oke, kita klik pakai tombol power, dan kita tunggu restart. setelah kita akan coba install magix dan kita bakal ganti ini sama us-utg sini ada magic slot 21.4 ya oke sekarang kita coba reboot Ya, so, langsung masuk Facebook. Ya, sepertinya nyetak Facebook aja. Hmm, kayaknya ada yang mesti ditambah. Akan saya cari dulu ke browser. Kita kira kira yang kurang oke. Okay, ternyata itu apa ya? Perlu tambahan data. Ya, di sini kita mesti nge flash lagi, dan itu keadaan HP kecolok Ya, kemudian di Facebook tadi kita udah sini, Facebook flash. Nah, tadi namanya, ntar saya cek dulu. Oh ya, dan ini datanya mesti masuk ke dalam folder mini ADB-nya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oke hai, hai, hai, hai, Oke okay, udah selesai sekarang kita balik lagi ke HP hpnya langkah selanjutnya kita tinggal klik start aja dan dia akan booting dan masuk ke menu lagi. dan disini sini bisa kamu lihat magic-nya udah terinstall. oke okay, itulah tutorialnya tutorial lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya juga masih belajar tentang cara unlock waterreal mini